teman gua pisang Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi dengan saya Magi Instapa Oke, okay, kali ini saya bersama ada Bro Slawat. Siapa lagi satu lagi nih? Warren Fahri dan enggak ketinggalan juga nih kita sama Bro Jembus. Bro oh, Jembus. kali ini kita mau ngapain, Bro Jembus? Mau cari apa ya? Cari makanan apa? lah. Cari makanan? Ya, sih makanan bisa yang bisa dimakan, teman-teman. Ya. Kita lagi berada di perarangan kita mau cari-cari sesuatu oke gimana kelanjutannya itu terus capcus itu bawa apa udah selamat tahu buat mukul apa tongkat lo nama apaan? udah jemput? Pohon, pohon pandan mau diapain Ini pohon bisa pandan? Dimakan. bisa dimakan? iya. yang masih muda lo apa aja bisa dimakan ya? bisa dong teman2 -teman diapain dulu tuh? kita bangut dulu duri duri kecilnya nih udah lo tinggal bawa pisang gula, bikin kolak gak? iya <tuh> rasanya gimana? Bro? enak. enak cepat anjir <tus> <tus> <tus> Ini gula apa ya? Pondong Tuh. Coba diangkat Bro Jemus. <tus> Gigiku. <tus> gigo. Gigo mah <gigo>, takut. <tus> Oke, okay, kita lepas aja lah angkat air di air Ya. Mau oh, makan lagi belum? Itu apaan, Bro? Pucuk mangga itu? Iya, enak, makan bisa dimakan. Kuris buat buat apa? Buat menangkal rasa lapar. Menangkal rasa lapar. Kita menemukan ular lagi, teman. teman Ini jenisnya ini ular apa ya? Ular rangon. Ular rangon kalau di sini, teman. Itu apa? Pucuk bambu. Pucuk bambu. Rasanya seperti apa? Leki. Manis? Manis. Kita coba. Coba ini ambil. Dua cangkum itu yang meninggul. Ini dia namanya pucuk. Apa? Bambi. Bambu. Bambu. Nggak Mau rujak lah. Rujak apa nih? Batang pisang. Batang pisang. Emang bisa dimakan? Bisa, bisa. Mau rujak batang pisang. Ininya ya? Iya, tangannya. Dari bawah situ kali, Bro. Paling hmm. bawah nah salah foto masih nah sama rujak batang pisang itu dia apa itu dikupas diambil ya. dalamannya emang doyan batang pisang? doyan, doyan. doyan. kamu doyan? makanya Gak. coba makanya cobain ya iya. sebelumnya udah pernah makan rasa itu seperti apa bro? sebelumnya belum pernah makan <laughs> mau nyoba lah oh, jadi belum pernah makan ini? Iya, mau orang. nyoba? eksperimen mula eksperimen coba-coba Coba-coba. siapa tahu ketagihan siapa tahu meninggal <laughs> <tuk>. kita ambil bagian paling dalam teman-teman Sebelumnya belum pernah makan, makanya kita coba enak kau orang. Enak. Oke, <tuk> kita neruja neruja. Ini doang Bro, nggak mau nambah lagi. Nanti kalau kurang, kalau kurang, -kurang, kurang cari tuk. lagi lah ya. Soalnya belum pernah. Cobain. Keri, cicipi ini. Baik. Ada sarang laba-labanya tuh Bro. Gimana rasanya Udah jogos? Enak. Coba, bro. nyobain. Saya mau coba. Enak, ah. Ari.